efek kepindahan pertama Arahan ke Liga Jepang masih belum berakhir. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan melejitnya jumlah followers yang didapatkan oleh jejaring sosial milik Tokyo Verdi, kini giliran para broadcaster yang berlomba untuk ekspansi ke Indonesia. Pihak Jelik menjadari bahwa kedatangan Pratama Arahan akan membuat pamor Liga mereka melejit di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sehingga mereka memutuskan untuk mengekspansi siaran pertandingan hingga ke Indonesia. Untuk musim 2022, kami telah mencapai kesepakatan baru dengan SPOT TV untuk disiarkan di Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Tidak maukah dari GELIG, Liga Korea Selatan atau KELIG ikut-ikutan mengadakan ekspansi hanya beberapa jam setelah KELIG membuat pernyataan resminya. KELIG sadar betul bahwa Indonesia akan menjadi pasar yang menarik karena hadirnya Asnawi Mangku Alam. Pemain timnas Indonesia tersebut diketahui bermain untuk klub KELIG II, Ansan Greeners FC Hai penggemar Kelik Indonesia Tahun ini Anda bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan Kelik di Kelik TV Tulis pernyataan resmi Kelik di Twitter Kelik TV kini tersedia di Indonesia Nikmati semua live streaming di Kelik TV Tulis pernyataan tersebut menggunakan bahasa Indonesia Ini akan menarik karena kita bisa menyaksikan langsung Kiprah para pemain Indonesia di liga-liga luar negeri